wadidaw lihat teman-teman di sini banyak sekali mainan berlumpur wah sangat berlumpur ya wow is is is lihat teman-teman di sini sudah ada air oke mari kita cuci mainan-mainan ini ya teman-teman okay. oke oke kita cuci, yang ini dulu ya. Kita cuci. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada motor balap. Warna merah. Wah, mantul masukkan wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci is is, is. lihat teman-teman di sini ada motor cross <tuh> kita masukkan kuah, ya. lanjut yang mana? yang ini ya teman-teman. kita cuci. is is is lihat teman-teman. di sini ada truk molen. Keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang ini teman-teman kita cuci lagi is-is-is lihat teman-teman di sini ada si Gani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 sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman Oke kita cuci wadidaw wadidaw lihat teman-teman ini ada sih Rocky ya salah Hai, sekali ya Kita masukkan ke wadah. lanjutnya mana yang ini ya, teman-teman? Hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, sekalian ya, masukkan ku ada lanjut teman-teman yang, yang ini ya teman-teman kita cuci is is is lihat teman-teman ini ada dump truck wow wah ada ya Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman. Kita cuci. wadidaw lihat teman-teman. Ini ada salender. Wah, kita masukkan kuah wadah ya. Lanjut, yang mana? Is. Is, ini apa, teman-teman? Wah, ini sangat berlumpur. Ini apa ya? Kita cuci. Wadidaw! Lihat, ini adalah ikan sarden. Ah, mantul kita masukkan ke wadah ya. Lanjutnya mana teman teman Yang ini ya. Kita cuci. hai, lihat teman teman Ini ada mobil monster. ah mantul kita masukkan ke wadah ya lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita -teman. cu waida lihat di sini ada bus Lani akan ada ya lanjutnya mana yang ini teman-teman ya, kita cuci lagi wadidaw lihat teman-teman di sini ada bus yuk Wah, mantul sekali ya. Kita masukkan kuah dah. Jutaan ini ya teman-teman. Wah, tercelah teman-teman. Sampai bersih. Is is is. Lihat teman-teman. Di sini ada beko eksavator. masukkan ke wadah ya lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita ambil wah ini sangat berlumpur kita cuci wadidaw lihat teman-teman ini ada mobil polisi patroli keren sekali ya Oke kita masukkan ke wadah Oke teman-teman mainannya sudah kita cuci semua dan sekarang mereka sudah bersih kalian jangan lupa subscribe ya agar kita bikin video lagi okay. Oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye